Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Amma Para sahabat-sahabat dan Teman-teman yang berbahagia Alhamdulillah berjumpa lagi Dengan saya dalam keadaan sehat wal dan tentunya Dalam keadaan uh, Berbahagia Karena sudah melewati bulan Yang penuh barokah Bulan yang penuh pengampunan yaitu Bulan puasa dan insya Allah pada hari Sabtu besok kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri Dan insya Allah pada nanti malam kita sudah mulai melakukan uh, takbir atau disebut dengan takbiran Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membaca takbir uh, Di malam Idul Fitri atau pada hari Idul Fitri yang benar karena masih sebagian masih ada kesalahan dalam melafatkan takbir uh, pada malam Idul Fitri atau pada malam Idul Adha Terutama di, di sini Nanti akan bahas di mana letak kesalahannya uh, Allahu Akbar uh, Di sini Kadang-kadang di sini masih banyak uh, yang melakukan kesalahan cara membacanya entah itu karena lupa atau karena ketidaktahuan atau karena kelalaian sebelum kita membahas uh, tentang kesalahan tersebut Mari kita sama-sama uh, kita melakukan takbir terlebih dahulu uh, baru kita akan membahas uh, di mana letak kesalahan-kesalahan tersebut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 الحمد لله الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله ذكرته وأصيلا لا Mukhun li sinna lahudin wa law karihal kafirun la ilaha illa allah wahdahu shadaqa wa الأحزاب وحدة لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله, أكبر ولله Baiklah para sahabat yang berbahagia, di dimanakah letak kesalahan atau yang sering terjadi kesalahan ketika membaca kalimat-kalimat takbir pada malam Idul Fitri atau pada malam Idul Adha. Kebanyakan kesalahan itu yang di sini. Allahu <tuh> Akbar walillahiilhamdu dan terkadang ada yang banyak membaca Allahu akbar nah terkadang ada yang membaca ham itu salah tidak hanya salah bacaannya bahkan tidak hanya salah dalam hukum ilmu alatnya atau dalam hukum ilmu nahunya akan tetapi juga bisa merubah makna. Dan perubahan maknanya tersebut sangat berisiko ketika kita sudah tahu dengan artinya. Kalau dibaca dengan benar di sini sifatnya tarkibul kalamnya atau susun kalimatnya walillahilham ini yang disebut dengan Uh, khabar muqaddam mubtada muakhar atau uh, mubtada muakhar atau khabar muqaddam itu, alhamduh, mubtada itu alhamdulillah, mubtada itu alhamdulillah, khabarnya yaitu walillahil itu khabar apa yang disebut dengan mubtada mubtada itu yaitu kata benda yang dijelaskan yaitu saya ulangi Yang disebut mubtada Yaitu kata benda yang dijelaskan Kemudian khabar Ini susunan muptadak dan khabar ya Yang disebut dengan khabar yaitu Menjelaskan tentang keadaan muptadak tersebut Bisa dipahami Yang disebut dengan mubtada yaitu Kata benda yang dijelaskan keadaannya, kemudian yang disebut dengan khabar atau isim, atau kata benda yang menjelaskan tentang keadaan muktab tersebut. Kemudian, hukum daripada uh, muktab tersebut, hukum membacanya yaitu harus rofa' Sedangkan di sini, cara membacanya alhamdulillah di sini. Kedudukannya sebagai Mubtada dibaca dengan rofa, rofa dengan dommah. Ya ini eh, harus jelas cara membacanya walillahil karena secara hukum Mubtada itu harus dibaca dengan rofa. Maka di sini alhamtuh harus dibaca rofa, tidak boleh dibaca walillahil ham. Boleh dinakal atau dipindah, uh, kaidahnya nukilah harkat tudal miman, dipindah harkatnya dal kepada mim, jadi dibaca Walillahilhamud. boleh dibaca seperti itu, atau boleh diwakaf, boleh diwakaf uh, seperti yang saya jelaskan di uraian-uraian tajwid uh, di video-video sebelumnya ketika wakaf pada huruf yang diawali oleh huruf yang sukun, maka huruf yang terakhir tetap dibaca walillah <tik> tetap dibaca namun tidak sepenuhnya akan tetapi allahu akbar walillah itu tidak boleh kalau tidak dibaca huruf yang terakhir tersebut dan itu bukan hanya uh, apa namanya merusak terhadap tatanan cara membacanya akan tetapi ini juga merubah terhadap maknanya kalau dibaca dengan benar walillahih dan uh, milik Allah alhamdulillah yaitu segala pujian Walillahi dan milik Allah alhamdul segala pujian lah itu kalau dibaca alhamdul akan tetapi kalau dibaca alham walillahi dan itu miliknya Allah alhamdul yaitu mertua jadi maknanya itu uh, melenceng dan jauh banget atau ada yang menyatakan dalam satu kamus itu Walillah dan milik-milik Allah Alhamd adalah burung darah yang panjang uh, Ekornya Itu sangat berubah makna ya Jadi hati-hati ketika membaca takbir ihram. Eh sorry Jadi perlu hati-hati ketika membaca Membaca takbir malam idul fitri Atau malam idul adha Mari kita ulang yang baris paling atas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Laa ilaaha illallah. Allahu akbar Allahu akbar walillahilhamdu jadi ingat ya bacanya walillahilhamdu jangan dibaca walillahilhamdu atau boleh diwakaf boleh dibaca walillahilhamd Baiklah sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya jazakumullahu khairul jaza Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh